Oke okay guys, gua kembali lagi bersama gua Kimon di sini. Hari ini gua bakal mumpung hari ini adalah 17 Agustus gitu kan. Nah jadi uh, gua akan mengikuti upacara nih kayak orang-orang juga cuman di game ya kan di GTA 5. Dan gua ini uh, langsung saja kayaknya mau ganti baju dulu nih. Nanti kalian lihat lah baju gua nih seburik apa gitu loh. Soalnya nggak cocok coy buat uh, ke datang ke tujuh belasan baju kayak gini. Nah, karena kemarin kan itu habis ada RP apa ya, RP pernikahan itu ya bagi kalian yang udah nonton kalian pasti tahu lah ya. Dan harus cepat-cepat ganti baju dan ini dia bajunya yang gue pakai sekarang ini enggak teratur banget. Bajunya santai banget ya, nggak pantas buat datang ke 17 belasan khususan. Nah, jadi ini juga hari ini habis upacara ini gue mengikuti event ya. Ada event-eventnya, itu God Talent Woi, deh, gak deh. Talent gitu. Jadi, Talentnya ini uh, mungkin dia ketularan segini. Indonesia ya, <laughs> Skinny Indonesia. 24 sekarang kan dia ada trending YouTube tuh bikin uh, YouTube God Talent Nah, jadi di sini gue mengikuti. Nah, ini coba lihat baju gue. Buri kali itu rambut gue juga by the way baru ya, warna-warni rambut gue kok jadi gini nih ini server ini ya pengaruh server nah ya jadi gue uh, ikut ga talent uh, mungkin yang lain menggunakan talentnya nyanyi atau joget joget sampah lainnya ya <laughs> dan gue di sini berbeda gue berhubung gue bisa beatbox gitu kan jadi gue ikutin beatbox saya lah ya ya ja, jadi gue bakal nampilin beatbox nanti ya doain aja ya kalau gue menang alhamdulillah kalau enggak ya kita lihat aja nanti nah ini aja lah ya bajunya serba putih cuman celananya bukan celana kain ini ya celana lepis gitu nih kayaknya nih oke okay, dah gas kena ya. ini by the way rambut gua sekarang kondisinya kayak gini cuman nih panjang banget jadi rambutnya udah nah, nice nah ini keren aku setting dulu setting korban dulu alright e. nah, gas kuy langsung eh e, ganti baju sih baju pasar. saya kayak gini aja ya. eh ke pasar lah harus memang harus itu, kayak gitu bajunya Iya baju saya gini putih aja ya Ciri khas I, biar beda As. makanya ya aku ke pasar aja nah. Oke okay. saya langsung ke kota eh Eh kok gitu? Nyak. eh lah lah nggak jelas ini stager mobil wah wede dari sini gua udah ngelihat tiang-tiang panjat pinang nih ya di pemerintahan kota cuman kok di sini gitu loh Hadiahnya apa tuh? Di atas tuh, coba kita lihat dulu dah. Pakai kamera, kamera gue HP gue nih, bukan main loh. Kita zoom apa nih? Gas kah? Bukan anjir. Oke guys, udah sampai nih. Cuman nih, kok kayak gini nih matahari sore? Oke, gue bakal baris dulu. Baju gua beda sendiri nih. Baju gua beda sendiri. Bodoh amat. Tolong, tolong. maju aja lah, biar nggak ditegur gitu kan. Oke. Okay. Wah, semuanya ngumpul di sini. Tapi gua nih, ngumpul di sini semuanya nih cuman tumben itu ribut ya. rambut gua rambut itu aja. Gua tipe itu aja, gua tipe itu aja. Gua tipe itu aja, gua nih itu aja. Gua tipe itu nih gua tipe mantap semua gue mending bajunya beda, cuy. Itu bajunya sama semua, kayak partai. Udah, biar nanya beda ya. Yang penting mengikuti gitu kan? Pas yang mana ya? Nggak tahu juga. Gua dah penting, gua di sini aja eee.. Uh, slash.. Oh, eh.. G dulu deh, biar enggak gerak cuman bisa cocok kali ya ini cewek kayak, -ini kayak gini nah tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. itu tuh di belakang tuh tuh itu tuh cocok tuh kayak gitu tuh cewek udah <laughs> ya gue.. bertara lagi gara-gara tadi ya yaudahlah gas kuy woi di.. maju udah tuh Baris, kita sudah baris di sini. Wih, pesiubranya sudah jalan tuh. Cuman ngalangin tuh siapa, astaga. Kita tingkatkan nasionalisme kita. Nah, kita hidup okay uh, bersama-sama, bergotong royong, bersosialisasi. Supaya tidak ada yang Prosesi amanat pembina upacara. Tidak ada yang merusaknya. Upacaranya adalah kita. Wali kota yang baru. nih Masalah kita ini sudah kawal sebenarnya jajahan. Nah, sekarang kita tinggal Jadi ya, menjaganya. Jadi, ya, kayak, apa? saya harapkan Amanat seperti biasa, udah. Taukan okay, tuh Angel dari Sart McLean Oke guys Wah, 3 eh. talent pun itu, sudah dimulai ya Dan gua sepega. sangat gugut Oke kita kita liatkan untuk seorang ibunya Waduh dia, waduh. Okay. Waduh. Okay, waduh Dia mau nyanyi untuk teman Untuk teman-teman tolong nanti dijaga suaranya dihormatin yang menyanyi asli ya. gugup banget gua ya, oke ya. ya ya embung rapit jangan oke pemanasan dulu gua ya silakan dimulai ya Pak ya boleh stand up Bu boleh boleh boleh ah standar uh. dulu basic apa tonton dulu Pak Oh you change we dulu oke oh, tonton oh, dulu kita oh, tonton oh, dulu kita tonton dulu kita oke tonton kita sawir sawir oh, banget mas oh, astaga banyak di, oh, di belakang saya ada lar mana di tahu udah tahu ya udaranya malam datang ini kayak kan stand nih untuk teman ya ya, ya. dengerin dengerin mudah-mudahan nah, banyak kada tahu ya, tempo ini, aja Pak, bisa lepas tempo pak dulu nih Guru gue pernah ngasih tugas buat ngerjain LKS Temen-temen gue belum pada keluar ngerjain, Eh gue udah selesai duluan Jelas gue bangga Sekarang gue susah duluan Gak lama dateng nih guru kan Dateng nih guru Nggak nyamperin gue gurunya Seneng banget kayaknya mau dipuji nih gue Gitu nah, pikiran gue kan Ternyata gue salah gue malah dimarahin gara-gara gue salah alaman apapun as as ini apa turun Satu, dua, tiga, mulai ya. Udah <_p—> bisa dimulai. Switch to the music. <laughs> Oke, okay, thank you semuanya. Oke, <laughs> <laughs> <laughs> Oke okay, guys, gua bakal nunggu hasilnya ya. Apakah gua bakal menang atau enggak? Kita lihat nanti ya. Gua mau lihat rekaman gua tadi dulu. Apakah beatbox gua kacau? Kayaknya kacau banget sih gua. Ayo. gua aja. Ya sudah kalau begitu. Untuk hari ini, uh, Gat Talentnya selesai untuk hari ini ya Untuk okay. itu nanti saya ubuhin pemerintahnya Bukan okay. karena yang lain belum hadir Mungkin saya bakal uh, ada part bu. buat Gat Talent ini Ya gimana? Oke okay. Ada part 2 nya buat Talent bu, ini talent Dan bu. aku gak ada talent, <laughs> talent Gat bakal ada part katanya Aku talentnya bikin ini. Okay, Oh. <laughs> menarik menarik iya oke okay, terima kasih banyak okay. untuk para peserta yang udah hadir hari ini untuk penonton juga yang udah meramaikan terima kasih banyak tuhan memberkati oh. kalian semua ya yuk okay, makasih terima kasih oke okay. okay. thank you